I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakest. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakest. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up you make a statement. I don't ever slow. So instinctive and Hey Adik mau mau naik mana ini Mau naik ini Ini naiklah. mengajarkan ekstrim sejak dini hei nah. ini ini banyak banyak sekali guys gue, gue pernah orang ngitung ban ya. yang tahu jumlah ban SP ekstrimnya ini tulis di kolom komentar guys Yoh. mesinnya pakai dua itu rep kapi orang gue mesinnya oh Mesinnya pakai mesin dua ini guys. Oh, yang sekarang dihidupin ini. Iki orek kafe nggak gimana ini gue? Orek Jadi naik melaku loro lorony orek. Oh jadi fungsi mesin yang satunya itu kalau pas di tanjakan yang tinggi kalau jalan di jalan datar itu biasa pakai satu mesin Dek mau ini Dek eh ini, ini nah sopirnya nah setirnya yang ini nah sopir cepat oh, gas Dek dek mau motor kayak gini dek Hah? dek mau kayaknya tertarik deh uh. gue jadi ini ini itu bekas bekas me mesin rengkesnya ini rengkes juga ini rengkes rengkes rengkes, itu yang sebelah sana juga rengkes ini rengkes ini rengkes ini rengkes juga jadi ini totalnya satu dua 3 4 5 6 7 8 jadi ini pakai 8 rengkes kalau mesinnya pakai dua mesinnya mesinnya pakai dua wah mewah ini guys ban depannya tiga satu dua tiga setirnya empat satu tuh dua tiga empat rimnya hmm. go ini ini rimnya guys eh uh, ini rim keren krimnya pakai berd